Bahkan konsep waktu tampaknya telah menghilang secara diam-diam di dasar Dragon Transformation Pool yang tanpa cahaya. Pada titik tertentu dalam kegelapan ini adalah sosok yang ditutupi lapisan tebal air kental hitam. Air itu seperti lumpur dan melilit sosok itu sedemikian rupa sehingga orang hampir tidak bisa melihat siluet manusia di dalamnya. Energi hitam tak berujung terus mengalir dari sekeliling. Namun bagian dalam lumpur tetap diam. Cah. Infus hening ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sampai suatu saat ketika lumpur akhirnya bergetar tiba-tiba. Sepasang mata hitam yang berkedip muncul di dalamnya. Aih, Lindong membuka matanya saat dia mendesah lembut di dalam hatinya. Dia seharusnya sudah berada di kolam transformasi naga ini selama lebih dari setengah bulan. Sayangnya, sejak tulangnya direkonstruksi dan diubah menjadi tulang naga kelas atas, Tulang naga di dalam tubuhnya terus tetap berada di tingkat kelas atas terlepas dari berapa banyak energi yang ia serap dari pul transformasi naga ini. Dia jelas masih tidak dapat mencapai yang disebut tingkat tulang naga kuno. Tidak heran tulang naga kuno begitu langka di suku naga. Lin Dong tersenyum pahit. Dia akhirnya mengerti betapa sulitnya tulang naga kuno muncul. Tidak heran hanya seorang individu seperti tetua King Zi yang memilikinya. Aku percaya. Tulang naga kuno ini bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan hanya menyerap energi di dalam kolam transformasi naga. Pendapat yang terdengar sementara Lindung merasa sedikit tidak berdaya. Yang pertama telah memperhatikan transformasi Lindung selama periode waktu ini dengan mengandalkan kekuatan Devoring sombong dari simbol leluhur Devoring. Lindung mampu menelan energi dalam pool transformasi naga seperti ikan paus. Namun. Selain logam lindung seperti tulang hitam menjadi lebih gelap, tidak ada perubahan lain. Jelas, alasannya bukan karena dia telah menyerap energi yang tidak mencukupi. Oh, apakah kamu menemukan sesuatu? Lindung perlahan-lahan menjadi tenang dan bertanya dalam benaknya. yang setelah semua rubah tua dan ada banyak aspek di mana lindung tidak bisa dibandingkan dengannya. Menurut apa yang dikatakan suku naga? Para ahli yang berhasil mendapatkan tulang naga kuno tidak tahu persis apa yang terjadi pada saat itu ketika mereka mendapatkan tulang naga. Selain itu, aku juga tidak terlalu akrab dengan apa yang disebut tulang naga dari suku naga. Nada bicara yang datar, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, tuanku dulu pernah melihat full transformasi naga kuno ini. Saat itu. Dia mengatakan bahwa kekuatan sejati bukan hanya kekuatan tubuh fisik seseorang. Petik 2. Bukan hanya kekuatan tubuh fisik seseorang. Lindong sedikit mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kata-kata simbol leluhur tidak terlalu dalam. Selain melatih tubuh fisik seseorang, ada jalan lain. Energi mental. Mungkinkah seseorang tidak hanya membutuhkan tubuh fisik yang kuat tetapi juga tingkat tertentu dari energi mental untuk mendapatkan tulang naga kuno ini? Aku tidak yakin. Yan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Lindong mengangguk. Dia terdiam lama sekali sebelum tiba-tiba mengertakkan giginya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan sepotong energi mental muncul dari istana niwannya. Sizzle-sizzle. Namun, air kolam hitam di sekitarnya melonjak saat gumpalan energi mental ini dipancarkan. Jejak energi hitam melekat padanya dan suara yang menusuk telinga dikeluarkan. Rasa sakit. Rasa sakit yang intens, yang bahkan lebih jelas dari yang sebelumnya patah tulangnya, dengan gila-gilaan melonjak ke benak lindung ketika suara indik telinga dipancarkan, menyebabkan urat darah naik di matanya. Tinju lindung mengepal erat dan kuku jarinya, bahkan menusuk daging telapak tangannya. Ekspresi bertekad melintas di mata lindung saat dia mengambil napas dalam-dalam sesaat kemudian. Bang, saat lindung dengan garang mengertakkan gigi. Melonjak mental energi menyapu keluar dari istana niwannya seperti air banjir. Tegukan, air di sekitarnya tampak mendidih saat energi mental yang melonjak keluar. Itu dengan gila-gilaan melekat pada setiap bit mental energi. Tanpa ampun memotong energi mental Lindung yang tak terbatas seperti bilah tajam. Rasa sakit yang intens menjengkelkan masuk ke pikiran Lindong. Nyeri hebat yang tak terlukiskan ini menyebabkan beberapa urat hijau menonjol muncul di wajah Lindong. Saat rasa sakit yang intens melonjak ke pikiran lindung seperti banjir, pusing di kepalanya terus menumpuk. Yang membuatnya ngeri, dia bisa merasakan kesadarannya berangsur-angsur berkurang. Rasa sakit hebat yang diciptakan oleh energi mental ini bahkan lebih hebat dibandingkan dengan patah tulangnya dari sebelumnya. Tidak mengherankan bahwa orang-orang dari suku naga yang memasuki tempat ini. Dengan kuat menjaga tubuh fisik mereka dan tidak berani membiarkan energi mental mereka merembes keluar Yan, Yan, kesadaran Lindong kabur Dia menggunakan sedikit terakhir dari pikiran jernihnya untuk segera berteriak dalam benaknya Namun, suara Yan benar-benar menghilang kali ini Seolah-olah Yan telah diisolasi darinya Sial, Lindong mengutuk dalam hatinya Namun, dengan kesadarannya yang secara bertahap menghilang dia bisa merasakan bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Apakah aku akan gagal sedemikian rupa? Lindung bergumam jauh di dalam hatinya saat kesadarannya hilang. Kesadarannya akhirnya turun ke kegelapan. Di tengah kegelapan ini, Lindung samar-samar bisa merasakan kesadarannya terus tenggelam saat air bergerak di sekitarnya. Tidak ada konsep waktu di sini. Oleh karena itu, dalam keadaan pikirannya yang kabur. Lindung tidak tahu berapa lama dia tenggelam dalam kegelapan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan kuat menjaga utas kesadaran terakhirnya sambil mengambang dalam kegelapan ini. Meskipun jejak kesadaran itu muncul seperti perahu kecil dalam badai yang mengamuk, Lindung menyadari bahwa jika dia kehilangan kesadaran bit terakhir ini, dia tidak akan pernah bisa pulih lagi. Namun demikian. Jelas tidak mudah untuk menjaga jejak kesadaran ini di tengah-tengah kegelapan yang tak berujung ini. Meskipun Lindong ulet, kesadaran terakhirnya perlahan-lahan terkikis karena waktu tampaknya mengalir dari tahun ke tahun. Sungguh, apakah aku akan mati di sini? Suara bergumam dipancarkan dari kedalaman kesadaran Lindong. Jejak kesadaran itu tampak seperti kunang-kunang yang memancarkan cahaya terakhirnya sebelum menghilang. Namun, Jejak kesadaran milik Lindung hendak menghilang ketika sosok cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Itu milik seorang wanita muda langsing. Wanita muda itu memiliki rambut panjang biru es dan matanya benar-benar sedingin es. Namun, mata yang sangat dingin saat ini dipenuhi dengan kecemasan. Segera setelah itu, sebuah suara tampak melayang dari tempat yang sangat jauh. Kamu berjanji padaku, kamu tidak akan mati. Wajah cantik itu perlahan-lahan kehilangan tampilan muda dan tidak berpengalaman dari sebelumnya. Mengungkapkan penampilan cantik yang bisa membuat semua makhluk hidup menjadi gila. Itu adalah Ying Huan-Huan, kamu berjanji padaku, kamu tidak akan mati, kamu tidak akan mati. Seruan cemas wanita muda itu menembus waktu dan ruang yang luar biasa di antara mereka dan memasuki kesadaran lindung yang kabur. Itu mirip dengan batu besar yang dilemparkan ke dalam air yang mematikan tiba-tiba menimbulkan banyak riak. Kuan-kuan, kesadaran yang akan lenyap itu tampaknya terbangun pada saat ini sementara kegelapan yang dalam juga mulai retak satu inci pada waktu seperti kristal. Lindong tiba-tiba membuka matanya karena kontrol tubuhnya sekali lagi kembali kepadanya. Saat dia hendak melarikan diri, matanya melihat pemandangan di sekitarnya dan tiba-tiba membeku. Ini, tempat apa ini? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Shock terungkap di matanya saat mereka mengamati sekitarnya. Saat ini, dia berada di aula besar. Banyak tokoh duduk di dalam. Tetapi darah dan daging dari tokoh-tokoh ini sudah berubah menjadi ketiadaan. Hanya kerangka hitam yang tetap duduk seperti batu. Namun, energi yang luas, kuat dan tenang samar-samar terpancar dari mereka. Tempat ini seperti tanah kuburan. Adegan itu bergeser dari tanah pemakaman misterius di mana Lindong hadir ke gunung es yang jauh dan jauh di dalam sekte Dao di wilayah Suan Timur. Seorang wanita muda duduk diam di atas teratai es di danau es yang sama. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini ketika ekspresi ketakutan melintas di wajahnya yang awalnya dingin dan tanpa emosi. Tangannya yang seperti jadel ramping dengan lembut menutupi dadanya saat dia merasakan sakit yang menusuk. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia jelas menyadari bahwa dia baru saja melihat sosok yang dikenalnya itu. Terlebih lagi, dia jelas menghadapi situasi hidup dan mati yang kritis. "Kamu berjanji padaku, kamu tidak akan mati." Tangan wanita muda itu perlahan mengepal saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Swosh. Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh. Segera setelah itu, Sesosok mendarat di Danau Es. Ying Xiao Xiao menatap wanita muda yang bingung dan buru-buru melangkah maju saat dia bertanya. Huan-Huan, ada apa? Kakak perempuan. Aku baru saja melihatnya. Ying Huan-Huan menatap Ying Xiao Xiao dengan mata dingin dan berkata. Ying Xiao Xiao kaget. Dia bertanya dengan heran. Dia sudah kembali. Aku melihatnya di sini. Ying Huan-Huan menggelengkan kepalanya. Jarinya menunjuk ke jantungnya. King Xiao Xiao tersenyum pahit, dia hanya memikirkannya karena gadis ini terlalu merindukan seseorang Karena itu, dia menghiburnya Segera setelah itu, dia menghela nafas lagi Ekspresinya tampak sangat sedih ketika dia berkata Aku telah menerima beberapa berita baru-baru ini Sepertinya ada beberapa aktivitas yang tidak biasa di dalam gerbang Yuan King Huan Huan sedikit mengaitkan alisnya Ying Xiao Xiao dapat dengan jelas merasakan udara dingin di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih dingin ketika mantan mendengar nama, Gerbang Yuan. Ayah telah mengatakan bahwa Gerbang Yuan kemungkinan berencana memulai perang. Ying Xiao Xiao mengepalkan tangannya dengan erat. Mulai perang ya, wajah cantik Ying Huan Huan tidak menunjukkan riak sedikit pun setelah mendengar berita mengejutkan ini. Segera setelah itu, gunung es seperti busur muncul dari sudut mulutnya. Biarkan mereka memulainya, Ying Huan Huan perlahan menghirup udara dingin. Dapat dilihat dari matanya bahwa dia tampaknya telah membuat keputusan tertentu ketika dia tiba-tiba berdiri dan langsung berjalan menjauh dari Danau Es. Kakak perempuan, aku harus meninggalkan Dao Sekte untuk jangka waktu tertentu. Ying Xiao Xiao menatap punggung Ying Huan Huan dan buru-buru bertanya, kenapa? Ying Huan Huan berhenti, ki putih menyebar dari dalam tubuhnya. Membeku tubuhnya menjadi patung es dan sepersekian detik kemudian, patung es hancur dan tubuhnya anehnya menghilang. Aku akan mengambil kembali sesuatu yang menjadi milikku. Suara tenang wanita muda itu bergema di atas danau es ketika tubuhnya menghilang secara misterius. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1112, Tulang Naga Kuno. Itu benar-benar sunyi di aula kuno besar ini yang ditutupi oleh debu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Lindong kaget saat dia menatap banyak kerangka hitam. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Lagi pula, dia tidak pernah mengira bahwa akan ada tempat misterius yang terletak di dalam Dragon Transformation Pool. Sepertinya tempat ini adalah kunci untuk mendapatkan tulang naga kuno. Suara kaget yang terdengar pada saat ini. Lindong mengangguk. Situs pemakaman tulang ini disembunyikan di dalam Dragon Transformation Pool dan seseorang harus menggunakan energi mental seseorang untuk menemukannya. Namun, itu jelas bodoh dan berbahaya untuk melepaskan energi mental seseorang di tempat seperti itu. Faktanya, meskipun karakter lindung tangguh dan ulet, dia hampir tenggelam ke dalam kegelapan dan sepenuhnya menjadi bagian dari energi di dalam Dragon Transformation Pool. Hanya mereka yang memiliki nyali besar dan mampu memblokir erosi dari kegelapan yang tenggelam Akhirnya akan bisa tiba di tempat ini dan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tulang naga kuno Sebelumnya, mata Lindong berkedip Ya, pacar kecilmu itu, Ying Huan Huan, membantumu Kata Yan, bagaimana dia melakukannya? Lindong bingung kata-kata Bagaimana Ying Huan Huan dapat mendeteksi kondisinya saat ini dari wilayah Suan Timur yang sangat jauh Selain itu, dia bahkan muncul untuk membantunya Dia secara alami bisa merasakannya karena hatinya ada di sana Suara yang memiliki nada misteri tambahan pada saat ini Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa karena dia mampu melakukan prestasi seperti itu Kemungkinan jiwa reinkarnasi di dalam tubuhnya sudah terbangun dan mulai bergabung dengan tubuhnya Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan itu Lindong tiba-tiba mengepalkan tangannya Ketika dia tenggelam dalam kegelapan, dia masih bisa melihat rambut panjang biru dingin wanita muda itu. Itu adalah pemandangan yang sama seperti ketika dia pertama kali melihat Ying Huan-Huan melakukan kontak dengan jiwa reinkarnasi. Diri yang cantik dan dimanjakan dari saat itu tidak ada lagi. Hanya gunung asing yang dingin seperti es yang hadir. Aku harus menyelesaikan masalah di depanku terlebih dahulu. Lindong menghirup udara dalam dan menekan emosi yang melonjak dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat aula pemakaman tulang di depannya. Kilatan ketekunan melintas di matanya. Dia harus menjadi sangat kuat karena itu. Ia harus mendapatkan tulang naga kuno. Lindong mengangkat kakinya dan perlahan maju. Suara langkah kaki yang lembut bergema di aula besar yang sunyi ini. Banyak kerangka hitam duduk dengan tenang di dalam aula besar, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari mereka. Namun, masih mungkin untuk mendeteksi kekuatan menakutkan yang melonjak dari mereka. Bahkan setelah waktu yang lama, seseorang tidak boleh meremehkan kerangka ini. Tulang-tulang ini semua adalah tulang naga kelas atas. Lindong bisa mengatakan bahwa tulang naga di sini semua memiliki warna yang sama dengan yang ada di dalam tubuhnya. Jelas, tulang naga ini semua adalah tulang kelas atas. Selain itu, saat Lindong maju lebih jauh, Warna pada kerangka itu juga tumbuh semakin gelap. Penemuan ini menyebabkan jantung lindung berdebar, sementara kegembiraan naik dari dalam matanya. Dia dengan cepat meningkatkan langkahnya dan berjalan melintasi aula. Lalu, dia tiba-tiba berhenti. Sementara itu, napasnya juga menjadi sedikit lebih kasar. Langkah lindung terhenti, wajahnya disertai dengan kejutan ketika dia melihat ke depannya. Di tempat itu, ada delapan platform perunggu. Saat ini, ada kerangka duduk di setiap platform perunggu. Delapan kerangka ini bukan hitam. Sebaliknya, mereka memiliki warna emas gelap. Cahaya keemasan gelap mengalir di atas delapan kerangka. Ini adalah cahaya keemasan yang tidak bisa dihilangkan bahkan dengan berlalunya waktu. Tekanan yang tak terlukiskan dengan tenang memancar dari kerangka dan menyelimuti seluruh ruang pemakaman tulang. Ini adalah Bibir Lindung agak kering saat dia melihat delapan kerangka emas gelap. Kekuatan tulang naga ini jelas jauh melampaui kekuatan tulang naga kelas atas sebelumnya. Jelas, delapan kerangka naga ini adalah tulang naga kuno yang legendaris. Selain itu, ada empat platform perunggu lain di samping delapan platform perunggu ini. Namun, ada kerangka agak gelap yang duduk di keempat platform. Kekuatan yang mereka miliki jauh lebih rendah dari delapan tulang naga kuno. Namun demikian, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa mereka masih dapat memegang posisi mereka. Kekuatan dalam empat tulang naga kuno ini telah diserap oleh orang lain. Mata yang tajam dan dia berhasil mengungkap beberapa petunjuk pada pandangan pertama. Lin kaget, segera. Ia dengan cepat jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Mungkinkah untuk mendapatkan tulang naga kuno? Seseorang harus menyerap kekuatan di dalam tulang naga kuno untuk lebih memperkuat tulang naga dalam tubuh seseorang. Seharusnya begitu. Selain itu, bahkan jika energi dalam tulang naga kuno ini diserap, kerangka tidak akan berubah menjadi debu. Sebaliknya, mereka akan terus menyerap energi dari kolam transformasi naga. Mungkin, mereka sekali lagi akan kembali menjadi tulang naga kuno di masa depan. Yang menjelaskan, aku melihat. Lindong datang ke pemahaman yang tiba-tiba. Kalau begitu, bukankah itu menyiratkan bahwa jumlah tulang naga kuno di sini akan bertambah seiring waktu? Lindong diam-diam mengejek dirinya sendiri ketika dia memikirkan hal ini. Menilai dari penampilan keempat kerangka di samping, sepertinya butuh waktu yang sangat lama sebelum mereka menjadi tulang naga kuno lagi. Sebenarnya ada 12 tulang naga kuno di sini. Sepertinya suku naga telah menghasilkan beberapa individu yang kuat selama bertahun-tahun. Lindong memukul bibirnya bersama dan berbicara dengan terkejut. Biasanya, sebagian besar pakar suku naga yang memiliki tulang naga kuno telah mencapai tahap reinkarnasi. Dengan kata lain, delapan tulang naga kuno di depannya menyiratkan delapan ahli tahap reinkarnasi. Barisan ini benar-benar menakutkan, bagaimanapun. Suku naga adalah suku yang sudah ada sejak zaman kuno. Tidak ada yang mengejutkan tentang fakta bahwa mereka memiliki fondasi yang kuat. Petik 2, yang sama sekali tidak terkejut. Dia berhenti sejenak sebelum kembali ke topik utama. Meskipun kami telah menemukan tulang naga kuno, itu tidak berarti bahwa kamu telah berhasil. Tidak hanya tulang naga kuno ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat, tetapi kehendak mereka sejak mereka masih hidup. Juga tersembunyi dalam kerangka ini. Jika kamu ceroboh, kamu tidak hanya akan gagal menyerap energi. Tetapi kesadaran kamu mungkin akan hancur oleh kehendak kuat mereka. Petik 2, Dong tidak terkejut ketika mendengar ini. Lagi pula, jika itu adalah hal yang mudah untuk mendapatkan tulang naga kuno ini. Tulang seperti itu tidak akan separah ini. Aku sudah di sini, bahkan jika itu penuh dengan bahaya. Aku masih akan mencobanya. Petik 2, Lindong membuka bibirnya menjadi senyum. Dia segera mengambil langkah ke depan dan berdiri di depan kerangka emas gelap. Matanya terbakar panas saat dia menatap kerangka emas gelap itu. Kerangka ini duduk. Dengan cahaya kemasan mengalir di permukaannya. Tubuhnya yang seperti logam tidak bisa dihancurkan tidak lurus. Sebagai gantinya, itu sedikit ditekuk dan bahkan kepalanya sedikit diturunkan. Itu terlihat seperti menyembah sesuatu. Menyembah. Lindong tiba-tiba menyipitkan matanya, memiringkan kepalanya. Dia melihat puluhan ribu kerangka hitam yang terkubur di tempat ini. Semua kerangka ini duduk dengan tenang. Namun, jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa sikap mereka persis sama dengan sikap kerangka emas gelap. Namun, arah di mana mereka menyembah adalah delapan kerangka emas gelap yang duduk di platform perunggu. Namun, Mengapa kerangka emas gelap ini juga mengadopsi sikap menyembah? Lindung mengalihkan pandangannya ke tujuh kerangka emas gelap yang tersisa dan menemukan bahwa mereka juga tampaknya memiliki sikap yang sama. Penemuan ini menyebabkan matanya berkedip-kedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mundur selangkah dan berbalik. Matanya melihat ke arah di mana delapan kerangka emas gelap menghadap. Ada pilar besar di tempat itu dan pilar itu terbuat dari bahan yang unik. Itu bukan emas atau kayu. Selain itu, ada juga berbagai gambar naga terbang besar di atasnya. Pilar seperti itu sangat umum di aula besar ini dan Lindung telah melihat banyak dari mereka di sepanjang jalan. Namun, hanya pilar ini saja yang menyebabkan jantung Lindung berdebar. Lindong, lihat bagian atas pilar. Suara kaget yang tiba-tiba terdengar. Swosh. Lindung mengangkat kepalanya sebelum matanya yang tajam berbalik ke arah puncak pilar setinggi 10.000 kaki. Di sana, samar-samar orang bisa melihat sosok yang hadir di puncak. Apakah itu? Murid Lindung menyusut, jari-jari kakinya menekan tanah sebelum tubuhnya terangkat ke atas. Dalam waktu singkat, dia sudah mencapai puncak pilar. Lindung tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam tepat ketika dia akan mencapai puncak pilar dan bahkan lututnya sedikit menekuk. Jika dia tidak buru-buru menstabilkan tubuhnya, kemungkinan dia akan segera berlutut. Meskipun demikian, itu masih menyebabkan jantung Lindong Sok. Ada tekanan suku naga yang akrab di tempat ini. Namun, tekanan kali ini begitu menakutkan sehingga melebihi semua orang yang dia temui sebelumnya. Bahkan, tetua King Lindong perlahan mengangkat kepalanya sambil merasa syok di hatinya. Kemudian, dia melihat platform batu teratai di depannya. Ada sosok yang duduk di platform batu saat ini sosok itu tampak cukup kurus kilau emas gelap yang tampak sangat kuat tidak ada di tubuhnya pada pandangan pertama kerangka ini muncul seperti batu giok paling berharga di dunia itu sangat jernih dan jika seseorang harus mengamati dengan cermat bahkan mungkin untuk melihat jejak Meridian giok di dalam tulang kerangka giok ini hanya bisa digambarkan dengan kata sempurna pikiran lindung tanpa sadar menjadi linglung saat melihatnya namun dia dengan cepat pulih akal sehatnya Hatinya terkejut ketika dia bertanya Kerangka siapa ini? Mengapa itu memiliki tekanan yang begitu menakutkan? Petik 2 Badai diseduh dalam hati Lindung pada saat ini Dari apa yang disebutkan Yuan Qian Tulang naga terkuat di suku naga haruslah tulang naga kuno Namun, kerangka Giok yang sempurna di depannya ini jelas telah jauh melampaui delapan tulang naga kuno emas gelap lainnya dengan sok di dalam hatinya, Lindong mengalihkan perhatiannya ke bawah. Selanjutnya, ia menemukan bahwa ada enam jari jernih di kedua tangan kerangka batu giok itu. Apakah itu suara terkejut yang tiba-tiba terdengar? Kaisar naga enam jari sage, Six Finger Sage Dragon Emperor. Lindong kaget, dia merasa bahwa nama ini sangat mendominasi. Kemudian, dia dengan hati-hati bertanya, siapa dia?